Kemudian ada kartu three of Wands, Oke, okay. yang aku lihat di sini ada seseorang yang dia itu terkoneksi sama kamu, ya, dari sisi uh, jiwa gitu. Yang aku lihat dia terkoneksi, dan di sini bener-bener kerasa banget bahwa ada. Mungkin kaitannya dengan soulmate, gitu ya. Ada kaitannya dengan soulmate karena ada tanda tak terhingga, gitu kan? Jadi, yang aku lihat di sini, soulmate, ya, sosok soulmate ini mungkin bisa jadi udah kamu temukan, atau memang akan kamu temukan, ya, akan bertemu dengan kamu dalam waktu yang akan dekat. Kemudian ada apa sih ceritanya ya dari uh, soulmate ini gitu kan untuk kamu. Mungkin untuk beberapa orang resonate atau uh, untuk orang-orang tertentu saja gitu ya. Jadi uh, diperhatiin ya diperhatiin aja cuma yang aku lihat di sini bebas ya. Bebas banget kalau misalkan nanti resonate gitu ya karena uh, bisa jadi akan terjadi gitu kan untuk yang pertama yang aku lihat di sini ketika kamu lagi ada dalam uh, moving perpindahan gitu ya, perpindahan dari uh, desa ke kota atau kota ke desa gitu kan. Dalam artian kamu uh, ada mengalami mungkin apa ya sebutan nih ya, kalau di kantor tuh mutasi ya. Uh, dipindah tugaskan atau mungkin ada Pemindahan tugas atau mungkin ada ya perpindahan dari sisi perusahaan gitu kan bisa jadi ya di sini dan ketika perpindahan tersebut yang aku lihat kamu bertemu dengan uh, seseorang ya di sini kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar uh, kelihatan banget dia ini sayang gitu ya sayang dan uh, ada rasa ke arah hal yang serius Gitu ya ada rasa ke arah yang serius dalam hubungan ini meskipun mungkin baru seumur jagung gitu ya meskipun baru beberapa kali kenal doang tapi udah ada rasa dimana kamu bisa langgeng gitu ya sama dia kamu bisa melakukan aktivitas bersama dalam waktu yang lama gitu jadi yang aku lihat di sini bisa ada gambaran-gambaran ataupun Uh, imajinasi ya yang mungkin bukan cuma imajinasi doang tapi memang dilakukan gitu ya bener-bener dilakukan gitu apalagi kalau kamu kalau kamu ada niatan untuk ada perpindahan ya untuk ada mungkin resign terus kemudian juga uh, pindah negara ataupun pindah uh, pulau gitu ya itu yang aku lihat bakalan bakalan ketemu ya bakalan ketemu banget dengan soulmate kamu gitu setelah adanya perpindahan ini, tapi kalau kamu nggak ada perpindahan di sini, yang aku lihat bisa juga gitu loh ya, bisa juga ketemu dengan seseorang yang benar-benar dia itu pengen menjalin hubungan dengan kamu, gitu ya, pengen ada uh, keseriusan istilahnya yang aku lihat di sini ya. Kalau dari kartu zodiaknya di sini ada kaitannya ke arah Leo karena ada strength, Kemudian kalau dari Swords di sini ada kaitannya dengan Gemini, kemudian juga ada kaitannya dengan Aquarius, kemudian juga Libra. Kalau dari Wands itu ada Leo ya kembali, kemudian ada Aries, kemudian ada Sagittarius ya. Di sini kita lihat dari kartu zodiaknya mungkin untuk beberapa orang ya, beberapa orang aja kita lihat di sini. Kartu pertama ada Scorpio, ya, sosoknya ini dia agak lumayan pedas, gitu ya, agak lumayan ketika mengkritik, gitu ya, ketika mengkritik, benar-benar ngena banget. Kemudian, ada Jupiter di sini, ada kaitannya ke arah Sagittarius, ya, keberuntungan juga bisa juga, yang aku, yang aku lihat di sini, mungkin kalau keberuntungan mungkin udah udah dituliskan kali ya, udah udah ditakdirkan ya sama uh, Tuhan ataupun sama semesta gitu bahwa kamu bertemu ya dengan sosok ini itu memang sudah ditakdirkan gitu ya. Udah udah ada tulisannya gitu kan. Kemudian satu lagi ada Aquarius ya. Dari Aquarius di sini aku lihat itu lebih ke arah tadi distance ataupun adanya perpindahan tersebut ya itu Aquarius banget dan kalau kamu memang ada perpindahan itu kebanyakan kayaknya ketemu sama Aquarius dan dan itu mungkin bisa aja mengarah ke arah percintaan ya seperti itu yang kelihatan di kartu zodiak kita lihat di sini untuk kartu yang lain ya apakah ada cerita cerita lain untuk kamu gitu kan Pertama, di sini ada The Devil. The Devil ini yang aku lihat ada kaitannya ke arah uh, sesuatu hal yang bisa menyebabkan terikat gitu, loh. Jadi mungkin dianya pengen mengikatkan diri ya, terutama di bulan-bulan Mei di sini ya, bulan-bulan uh, Mei dari April ini ya, dari April. Dari akhir April terus kemudian ke arah uh, pertengahan Mei itu kayaknya untuk beberapa orang ada yang memang demikian, gitu ya. Ada yang memang resonan ada perpindahan terus bertemu dengan bertemu dengan Aquarius. Mungkin di sini juga bisa jadi bertemu dengan Taurus ya. Kemudian bertemu dengan Capricorn itu bisa terjadi ya di sini lihat karena uh, bebas aja sih sebetulnya ya kalau dari orang-orang yang masuk tergantung uh, dari kesiapan ataupun tergantung dari energi orang tersebut juga gitu ya. Jadi enggak enggak melulu mengenai energi kamu aja, tapi di sini dilihat juga energi dari dia ini. Oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.